USD CAD bearish, waspadai sedang melakukan rebound. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.28335 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28797. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081